Sebenarnya di dalam Islam untuk berdakwah atau mengajak kepada kebaikan itu itu sebenarnya bukan hanya tugas seorang kiai, bukan hanya tugas seorang guru, bukan hanya tugas seorang mubal mubalig. Tapi setiap orang mukmin, setiap orang muslim, maka punya kewajiban untuk mengajak atau berdakwah ya dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah telah banyak memberikan. Nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita Sehingga kita pada malam hari ini Masih diberi kesempatan oleh Allah Berwajahat bertatap berkah Dalam rangka Kolabul ilmi Dan dalam keadaan sehat wal-ahiyah ya. dan salam tetap kita curahkan kepada cucungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas jasa diaulah sehingga sampai detik ini atau malam hari ini kita masih mengenal ajaran ajaran Islam dengan benar. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazaku khairan kathirah. Amin. Saudara kaum muslimin, muslimat rohimakumka. Mari kita lanjutkan tajwid banjir surat al-baqarah ayat 44. Surat al-baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim benda sektor rejim atau muru nanda sabil birri, potong saudara amfusakum. Wa autumn tadu nalkitab afalah tak tidur. Mengapa kamu menyuruh anasa manusia bil birri dengan kebaikan? atau melakukan kebaikan watang sauna dan kamu melupakan anggusaku dirimu sendiri wa'amtum padahal kamu tatbu kamu membaca alkitab ke alkitab yang dimaksud adalah kitab Taurat afalah maka apakah tidak tak tidur kamu menggunakan akal atau berpikir Jadi setelah Allah Ini ayat ini sebenarnya khususnya Bagi orang-orang Bani Israel ya. Tapi juga umumnya Karena ini diturunkan dalam Al-Quran Maka ini juga termasuk kita Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW Maka masuk dalam Ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini pertama adalah ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Setelah Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk bertobat dan melakukan atau mendirikan sholat, menegakkan sholat, membayar zakat, serta sholat jamaah maka Allah mencela bagi orang-orang Bani Israel ya, yang senantiasa mengajak pada manusia ini khususnya adalah yaitu para rohib rohib itu kalau di dalam Islam adalah para kiai, para da'i para mubalek yang setiap harinya adalah yaitu tugasnya menyampaikan atau berdakwah kepada umat manusia itu setiap umat Islam atau setiap orang-orang mukmin yeah. makanya di dalam menyampaikan yeah. atau berdakwah itu disesuaikan dengan yaitu kadar keilmuannya sampai Nabi bersabda baliwu anni walau ayah sampaikan yeah. <laughs> meskipun itu satu a ayat. Jadi orang berdakwah orang menyampaikan itu nggak harus bisa Tapi berapa bisanya? Kalau misalnya bisanya ngajar abbasah ya silahkan disampaikan abbasah babi buta itu atau apa Quran yang paling Dasar kita sampaikan, karena bisanya itu, bisanya Fatihah, ya, kita ajarkan Fatihah, Fatihah, beliwan di walau ayah, karena setiap orang Muslim punya tugas yang sama, menyampaikan kebaikan, kebaikan, dan di dalam menyampaikan kebaikan itu enggak harus di masjid, enggak harus di sekolah gak harus, ya. harus di pondok atau gak harus di tempat-tempat belajar yang lain tapi apa di mana saja kita punya tugas menyampaikan mungkin kalau punya kesempatan pas waktu kerja ya kita sampaikan ya, seadanya mungkin sewaktu di ladang atau di sawah kok ada kesempatan menyampaikan kita sampaikan kebenaran is Islam jadi di mana saja bisa Cuman bedanya Ketika kita menyampaikan dalam waktu kerja Itu mungkin enggak seformal Sebagaimana misalnya disampaikan di masjid Di lembaga formal ya, kan Tapi sama Jadi petani punya tugas menyampaikan dakwah jadi guru itu punya tugas menyampaikan atau berdakwah tentang ajaran Islam. Jadi tentara atau yang lainnya, apa saja dia punya tugas untuk menyampaikan ajaran Islam. Berapapun yang kita mampu, nggak usah nunggu ilmu kita tinggi. Goleh ilmu toh akhirnya tidak disampaikan berapa yang kita mampu. Nah, kita sampai. La para ruhil para pendeta Ini dijelak oleh Allah, apa murunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Mengapa kamu mengajak manusia kepada kebaikan untuk melakukan kebaikan? Wa tansauna anfusakum. Akan tetapi kamu melupakan diri-dirimu artinya apa? dia cuma bisa menyampaikan makanya sini dah beratnya orang menyampaikan sebelum menyampaikan maka dirinya harus melakukan melakukan jagalah dirimu sebelum mengajak orang sholat maka kita harus sholat dulu sebelum mengajak orang jodakoh, kita harus jodakoh terlebih dahulu atau memberikan contoh mengajak orang rejakan, kita harus zakat terlebih dahulu. mengajak orang berpuasa kita harus puasa terlebih dahulu. agar tidak dijelas sebagaimana yaitu orang-orang Bani Israel, Israel. Dalam Al-Quran, surat As-Sof, ayat 3 "Kabur, maktabi engkau bohi, amta kudu malataf kebencian cukup besar di sisi Allah. Kabur, maktabi engkau bohi, amta kamu berkata malam, tapi tidak melakukan bisa berkata, bisa mengajak tapi tidak mampu melakukan melakukan itu dibenci oleh Allah makanya sebelum menyampaikan fusaku, jagalah dirimu akan tetapi bukan berarti setiap orang yang menyampaikan itu harus bersih dari noda dosa kan manusia fitrahnya itu nggak bisa bersih, suci sebagaimana malah malah eka. maka kata Saidina Ali begini umdur dur man kol dur man jadi, lihatlah apa yang disampaikan jangan melihat siapa yang menyampaikan menyampaikan ini kata Saidina Ali Selama apa yang disampaikan itu adalah kebaikan, maka kita gunakan. Meskipun itu yang menyampaikan adalah, misalnya seorang pencuri, atau misalnya orang yang sangat rusak, akhlak tapi yang disampaikan itu kebaikan, maka kita amalkan. Soal dia menyampaikan, dibenci Allah, itu nanti urusan dia di akhir, Manusia tidak bisa bersih. Seandainya manusia untuk menyampaikan menunggu bersih dari noda dosa, maka kemungkinan besar di dunia ini tidak ada orang yang menyampaikan. menyampaikan. Karena siapapun, ya, walaupun itu tingkatnya mulai seh para kiai dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari do dosa. Tidak lepas dari dosa Oleh karena itu paling tidak, ya, paling tidak Di dalam Atau orang yang menyampaikan Atau orang yang bedak Itu paling tidak dia mampu Yaitu apa Mempersempit dari kemaksiatannya Atau Kalau misalnya dia melakukan maksiat Maka itu pun tidak disengaja, Sengaja karena orang-orang Bani Israel sangat dibenci oleh Allah, yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tapi tidak mau berlaku. Di dalam Hadis, riwayat Imam Ahmad ini sanatnya dari apa? Yaitu sahabat Anas. Sahabat Anas itu adalah mantan apa, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Di waktu malam hari Rasulullah itu diisarahkan Diisarahkan itu diperlihatkan oleh Allah Sebuah tampilan Yaitu di neraka. Ada seseorang yang pada saat itu menggunting lidahnya Dengan gunting yang terbuat dari api neraka yang terbuat dari apel Setelah itu Nabi bertanya, siapakah mereka itu? Maka mereka menjawab, dia adalah penceramah umatmu yang ahli dunia. Penceramah umatmu yang ahli dunia. Ketika mengajak pada amar makruf atau melakukan kebaikan dia tidak melakukan kebaikan Ketika melarang orang melakukan maksiat Justru dia adalah melakukan maksiat Maksiat Maka seksanya nanti di neraka adalah dia Menggunting lidahnya sendiri Dengan menggunakan yaitu Gunting yang terbuat dari api neraka Artinya pencerahan apa ahli dakwah yang ahli dunia itu adalah dia hanya menginginkan keuntungan dunia ceramahnya ingin dibayar berapa dengan harga berapa satu jam berapa dua jam berapa, tiga jam berapa tapi tidak pernah memikirkan bagaimana umat ini supaya menjadi orang yang beriman beriman dia hanya apa? menginginkan keuntungan dunia. Maka disinilah berannya para apa? Para dai, para pencerama. Kalau hatinya itu sudah. Artinya melenceng sedikit saja dari tujuan yang asalnya. Maka dia akan terkena ayat ini. ini. Nanti di akhirat akan menggunting yaitu lidah. Lidahnya. Terus hadis yang kedua, hati yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini sananya dari Ibnu Abbas. Ada seorang yang ditampilkan di neraka. Pada saat itu ususnya, khususnya itu keluar, mengurai setelah itu di neraka dia mengelilingi ususnya terus berputar maka ahli neraka bertanya kepadanya hei fulan Abang ada apa dengan dirimu itu? dulu kamu kan suka ngajak aku kepada kebaikan itu ahli neraka pada berkerumun di sekitarnya karena tahu Ya. Oleh karena itu Suatu saat Ketika kita di akhirat pun akan ingat Apakah kita pernah bertemu semasa di dunia ya. Dan kalau misalnya ya, Allah banyak mengingatkan misalnya jenengan Suatu saat jenengan akan ingat ketika di akhirat Oh iya saya pernah diingat dan ingat ternyata saya pernah diajak ketika di masjid untuk melakukan kebaikan itu akan ingat dari pada saat dikerumuni ahli neraka dan bertanya hei fulat, ada apa dengan dirimu? dulu kan kamu suka mengajak kepada kebaikan suka mengajak aku iya, kakak dulu aku suka mengajak dirimu akan tetapi ketika aku, yaitu mengajak kepada kebaikan, amar, makruf, maka aku tidak melakukan Tapi ketika aku melarang dirimu melakukan maksiat, nah himungkan Aku justru melakukan maksiat Itulah akhirnya aku harus mendekat di nerang. ini khususnya yaitu bagi para dehi, para kiai kalau misalnya di dalam menyampaikan itu cuman menginginkan keuntungan dunia kebaikan dunia saja maka dia yang pasti di akhirat akan mendapatkan kebencian juga mendapatkan siksa dari Allah dan ayat ini pertama ditujukan kepada orang-orang paniksa akhirnya pada saat itu orang-orang Bani Israel banyak yang tidak melakukan amar nahi nahimungkan berhenti asalnya mengajak kebaikan-kebaikan akhirnya tidak mengajak kepada kebaikan justru yang dilakukan adalah yaitu apa? melakukan maksi maksiat itulah orang-orang Bani Israel oleh karena itu dijelaskan dalam ayat ini atak murunan nasabil diri otang sauna ambusakum waktu empat dunia kitab dan kamu tahu kamu membaca kitab Taurat dengan lengkap dan paham paham kita tahu afala tak hidup apakah kamu tidak menggunakan akal atau tidak berpikir kenapa cuman bisa mengajak kebaikan tapi justru kamu tidak melakukan kebaikan kebaikan oleh karena itu ini adalah bisa dikatakan sebagai metode dakwah Artinya sebagai telod, teladan atau contoh Sebagaimana Rasulullah Rasulullah itu ketika turun ayat Itu dilakukan terlebih dahulu Bahkan ketika dakwah bilhal Dengan perilaku, dengan akhlak Itu tidak pernah itu berkata apapun kepada umatnya Dia hanya melakukan kebaikan dan kebaikan setelah melakukan kebaikan, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kamu lakukan, wahai Rasulullah? Maka baru Rasulullah menjawab. Jadi para sahabat, ketika Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, para sahabat bertanya, apa yang kamu lakukan, wahai Rasulullah? Setelah itu, baru para sahabat mengikut. Meng tapi coba kalau umat sekarang Ye, umat sekarang hanya diberikan contoh, hanya diberikan dakwah. Filsial mana mungkin ada umat yang bertanya? "Wong diajak saja berat sekali, maka ketika diajak, nah, untuk melakukan kebaikan." artinya ini berarti sudah dakwah secara jaher artinya terang-terang terangan. Maka Rasulullah punya yaitu apa metode dakwah dua yang pertama bisir, yang kedua bi jaher sir yaitu dengan apa pelan-pelan rahasia yeah. setelah itu baru apa dengan jaher atau terang-terang terangan. Tapi terang-terangan ini setelah Islam mulai kuat mulai punya nama mulai kokoh baru Rasulullah yaitu menggunakan dakwah Biljahre yaitu terang terangan. artinya seandainya ada musuh ya artinya memerangi maka umat Islam pun sudah siap pada saat lah sekarang dakwahnya adalah Biljahre yaitu terang terangan langsung diajak okay. itu kadang-kadang ada yang mendengarkan, kadang-kadang ada yang menolak, yang menolak. Nah. nah, soal dakwah itu hasilnya terserah okay. Maka ketika kita menyampaikan, jangan mikir apakah dipakai atau di tidak Tidak, usah Karena Rasulullah pernah sempit dadanya, sumpah dadanya gara-gara memikirkan umatnya ketidak disampaikan, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah dipakai jadi ketika didengar kuping kanan, keluar kuping kiri akhirnya Pak Adi, oleh Allah, eh Muhammad tugasmu adalah menyampaikan menyampaikan, cuman menyampaikan, soal hidayah itu adalah urusan Allah Allah yang memberikan hidayah Bukan para kiai, bukan para dai, bukan para guru, bukan orang tua, bukan yang mampu memberikan hidayah adalah allah. Allah Manusia adalah perantara menyampaikan kebaik, kebaikan. Hanya menyampaikan. Soal hasilnya itu terserah allah. Dan allah menilai. Itu bukan dari haji tapi seberapa niat kita, apakah kita ikhlas di dalam menyampaikan kebaikan atau karena yang, lah, yang lain okay, jadi keikhlasan kita yang dinilai oleh Allah akan tetapi bila mana ada yang mengikuti kita punya dua keuntungan yang pertama kita mendapatkan pahala dari Allah yang kedua kita mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak melakukan kebaikan, kebaikan itu untungnya, misalnya jenengan ngajar-ngaji, okay. jangan diremehkan orang ngajar-ngaji abad, tasabab ibu itu, jangan diremehkan, pahalanya cukup besar, okay. ngawali itu paling berat dibandingkan kalau sudah menerus meneruskan awal membaca itu lebih berat ketika jangan mengajarkan apa setelah itu nanti dikala dia mampu membaca Quran menyampaikan kepada yang lain menyampaikan kepada yang lain maka setiap yang disampaikan itu kita mendapatkan kiriman pahala pahala itu namanya ilmu manfaat manfaat lain jenengan sampai hari kiamat Ilmu jenengan dipakai Maka mulai sekarang sampai hari kiamat sampean akan mendapatkan pahala Tidak usah ngomong Allah sudah ngirim pahala kepada kita Loh Itu enaknya Ketika menyampaikan sebuah el, ilmu agam Maka pahalanya cukup Bisa Bisanya apa? tak saya. Fateka, fateka. apa saja yang bisa kita sampai itu diantaranya manfaatnya yaitu ilmu yang manfaat dan akhirnya mendapatkan pahala untuk selama dan mohon tolonglah kamu bis soberi dengan sabar wassalati dan sholat wa innaha dan sesungguhnya ia atau salat dan sabar itu lagap sungguh berat illa kecuali al atas orang-orang yang khusus setelah itu Allah memerintahkan kepada Bani Israel khususnya umumnya kepada kita wasta'inu mintalah tolong maksudnya kepada Allah bisa dengan sah, sabar, orang minta tolong itu harus sabar. Maka ada satu riwayat ya yang sampai sanatnya kepada Umar bin Khattab bahwa sabar itu ada dua. Yang pertama sabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua sabar menghindari yaitu dari perbuatan maksi maksiat. Maka para ulama menambahkan satu lagi sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Ini tambahan. Jadi sabar ketika mendapatkan musibah sabar itu like, nurut Gusti Allah, menurut Allah sabar itu tidak ada batas. Tidak ada batas kesabaran, kesabaran tidak ada Jadi ketika Kita mendapatkan musibah Maka pertama pertama Kita ucapkan Yaitu kalimat istirja Ida asobatum Musibah Olu inna billahi Wa inna ilaihi Roji'um Ini kalimat istirja Jadi ketika mendapatkan musibah, apa saja? Mungkin kita dalam keadaan sakit, itu juga musibah. Musibah itu artinya sesuatu yang kita itu tidak suka. Menjadikan hati kita itu resah. Itu musibah. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya sandal kamu itu putus, rampatnya kok putus, itu juga termasuk musibah. Lampu mati juga musim. musibah, kita kesandung juga musim. musibah. Maka ketika kita itu kesandung, maka kita mengucapkan Innalillahi Lillahi wa Inna Ilahi Rajiun. Ini harus dibiasakan. Tidak terbiasa Innalillahi Lillahi wa Inna Ilahi Rajiun. Kadang-kadang nopo, oleh like orang Jawa. Mesuh, mesuh. Kadang-kadang waktu yang itu bisa. Padahal, apa? Allah memerintahkan inna wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah, inna wa inna ilaihi roji'un kalau ada orang yang wafat orang yang meninggal kita perlu mengucapkan innalillahi lillahi wa inna ilahi roji'ol ya tak? cuman pahamnya umat islam itu rata-rata ketika ada orang mening meninggal coba ya, Coba lain dengan punya tetangga kok terjatuh kecelakaan sampe bilang innalillahi lillahi wa inna ilahi roji terjun direaksi para tetagia ngamuk jelas sama dia. kenapa? Saking tidak pahamnya pengkalimat istirja itu untuk musibah apa saja termasuk kematian, termasuk kecelakaan bahkan misalnya baju sampeanku robek itu harus apa sunnahnya mengucapkan lillahi wa inna ilaihi rajim. itu sudah kehendak Allah robek di mana itu juga kehendak Allah Allah kalau Allah tidak memberi kemampuan kita membeli maka kita pun tidak mampu membeli membeli karena semuanya itu sudah Pak, digaris oleh Allah oleh karena itu kita hidup ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah kamu akan begini begini begini di hari ini begini begini sudah ditentukan oleh Allah ya itu yang namanya apa takdir ya atau bisa dikatakan kodo ya takdir itu sudah terjadi Kodo, ketentuan Allah lah itu bisa dirubah dengan doa ya oleh karena itu kita senantiasa setiap hari berdoa kepada Allah ya Allah berilah saya kebaikan dunia akhirat Robbana wa fil khasana, wa setiap hari. Nah, soal hasilnya diterima dikabulkan atau tidak itu adalah terserah Allah. Allah. Tapi manusia bisa mengubahnya Dengan doa dan usaha Usaha Kalau ingin baik di dunia Maka berbuatlah baik Kalau ingin baik di akhirat Berbuatlah untuk akhirat yang baik Yang baik Lah ingin dunianya baik Tapi dia di dunia tidak mau melakukan kebaik Mana mungkin Mendapatkan kebaik. kebaikan Oleh karena itu Di dalam usaha ada doa Ye, juga usaha secara lah, lahir harus seimbang musibah juga begitu maka kita harus minta tolong kepada Allah dengan sabar ketika mendapatkan musibah kita sabar Ye, sabar kita kembalikan kepada Allah misalnya ada yang wafat kita pun bersabar karena ketika kita tidak sabar maka biasanya keluar dari ajaran Islam sampai kadang-kadang meratapi ada saudara kita yang meninggal kita menangis berlebihan kadang-kadang sampai merobek-robek yaitu apa? -apa? baju kadang-kadang sampai mencakar-cakar wajahnya dan lain sebagainya itu kan sudah keluar dari syariat Islam artinya sudah berlebihan dan itu dilarang oleh ajaran Islam ketika orang mampu melakukan apa istirja inna lillahi wa inna ilahi roji'in hanya bukan hanya sekedar ucapan tapi harus perbuat perbuatan kita kembalikan langsung kepada Allah berarti ini sudah takdir Allah nah soal jalannya itu banyak misalnya kematian, ada yang karena kecelakaan atau ada yang karena sakit atau mungkin kadang-kadang nggak -kadang sakit, nggak kecelakaan tapi juga mening, meninggal ada yang tidur, itu juga meninggal meninggal jadi orang meninggal itu banyak jalan maka ada sabar bersabar bersabar yang kedua, sabar ketika menghindari dari perbuatan maksiat nah ini cukup sabar harus cukup sabar karena maksiat sekarang itu bahkan senantiasa berada di depan kita maksiat itu berada di depan kita dan setan senantiasa memanggil-manggil kita untuk melakukan maksiat maksiat maka kalau kita tidak memenuhi panggilan setan Berarti termasuk orang-orang yang beruntung. Nah untuk menghindari semuanya itu Maka pertama hati kita harus kita isi dengan Yaitu pikir kepada Allah Supaya hati kita itu kuat Karena sabar itu Pertama adalah tempatnya di dalam hal Dan hati bisa sabar Ketika hati kita kita isi dengan yaitu pikir kepada Allah, supaya hati kita itu kuat, sabar ketika menghindari dari perbuatan maksiat. Karena orang yang senantiasa pikir kepada Allah itu berarti selalu ingat kepada Allah, dan orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah dia tidak akan melakukan maksiat. Berarti imannya masih utuh. Nah, orang yang ketika melakukan maksiat itu rata-rata imannya tidak ada pada saat itu hilang. setelah melakukan maksiat kadang-kadang iman kembali kembali. tapi ketika melakukan maksiat rata-rata iman itu hi hilang. seandainya iman masih ada nggak mungkin melakukan maksi maksiat karena dia masih ingat kepada allah. maka orang yang ingat kepada Allah Insya Allah tidak akan melakukan maksih, maksiat dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah nanti di akhirat dia akan diingat selalu oleh Allah tapi ketika dunia kok melupakan Allah maka jangan berharap di akhirat telah akan diingat oleh Allah ada satu riwayat atau sebuah hadis qudsi ketika itu Allah mengatakan, "Bukankah Aku sudah menikahkanmu? Bukankah Aku sudah memberikan pemimpin kepadamu? Bukankah Aku sudah menundukkan unta kepada aku? dan lain sebagainya?" Setelah itu, Allah bertanya kepada si fulan, hey fulan, Apakah kamu pada saat itu ingat kepadaku semasa di dunia? Maka Syufran menjawab, "Tidak ya Allah." Kalau kamu tidak ingat kepadaku, maka aku sekarang akan melupakan dirimu. Karena kamu semasa di dunia tidak pernah ingat kepada kepadaku. Maka orang yang senantiasa ingat kepada Allah itu menunjukkan bahwa dirinya dekat kepada Allah ketika dekat kepada Allah apapun yang dia minta insya Allah akan dipenuhi Penuhi. kenapa? karena dia dekat kepada Allah kenal kepada Allah setiap hari berjumpa Allah, Allah. baik dalam ingatan baik dalam perbuatan senantiasa ingat kepada Allah oleh karena itu untuk menguatkan hati ya, maka yaitu kita harus apa mengisi dengan tikir kepada Allah meskipun itu dikir di dalam hati kalau misalnya tidak memungkinkan dikir dengan lesan ya misalnya kalau banyak orang kan kita mungkin atau tidak memungkinkan dikir dengan lesan berarti hati kita yang dikir atau di dalam hati kita dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilah ha'ilallah Ye, atau subhanallah yal adim atau subhan subhanallah subhanallah il adim bisa ke, untuk memperberat timbangan tindang, jadi pikir apapun atau kalimat tahlil diperbanyak karena untuk menguatkan iman kita kata rasulullah kalau kepingin kuat iman kita maka perbanyaklah kalimat ta, tahlil Ina hilaupoh, itulah kalimat akhir. Yeah. Nee. yang ketiga sabar ketika taat kepada Allah. Termasuk melakukan sholat itu juga harus sabar. Pertama, sholat itu ada waktunya. Termasuk sholat wajib ada waktu waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul Rasulnya misalnya duhur sekarang ya, paling tidak setengah atau jam 11.30 kita tidak boleh jam 11 nggak sabar jam 11 sudah sulatu duhur kita harus tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentu tentukan salat asar juga begitu terus selain itu ketika melakukan ketaatan kepada Allah maka harus istiqomah bahasa ini, yang saya continue, terus rutin, urut istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah itu berarti terus boten pernah waleh melakukan ketaatan kepada Allah, And entah sholat waleh Belang -belang, bantau hitungannya panjat, panjat. sebenarnya orang yang mampu menghayati sholat, semakin banyak sholat itu semakin kurang kayak orang haus di itu malah kepingin minum orang salat juga begitu semakin banyak sholat, ketemu Allah maka semakin pingin sholat terus ingin sholat dan, sholat dan sholat selalu yang diangan-angan kapan sholat kapan ke masjid kapan ke musola kapan melakukan sholat gak pernah meninggalkan sholat, sholat. dalam keadaan apapun repot longgar dan lain sebagainya bahagia sedih tetap sholat sholat jadi sabar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 Jangan soal krim saat niken itu buat nenten kendala mantel saat bajek, nenten tasnya buat nensa ketumpas mantel saat itu. Ada mantel saat masuk sok mantelin buat nensa buat. Lucian itu lihat ngawus kalau eling ciri-ciri itu betul godok, udah ngaji gombut. Nah saat ini enten payung, enten mantel, enten sepeda motor, karek numpak bis tutup kini grimis bis gak tuh. Ya kudu sabar, karena buah dari kesabaran itu kata Allah buah kisah Nanti pahalanya tanpa batas, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kesabaran, kesabaran. Anjir nilek pahalanya gede ini pula apa sih ya. Untuk karung nyambut kami, yang bayarannya gede, ini aku mesti abot. Taruhannya gak ang, abot cc kali, yang bayarannya cili, cili. Sahabat, itu pahalanya cukup besar, besar. Makanya, abot kata Allah di wahyu kisah tanpa batas pahalanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begini, jadi monggo, yang namanya apa? Ketika kepada Allah, kita harus diapa? Diikuti dengan kesabaran, kesabaran. Diuji oleh Allah, misalnya dengan apapun, kita tetap mampu, yaitu apa? Melaku, melakukan melantik. Yang nomor dua, minta tolong selain apa bisa beri waksolah dengan so salat ini riwayat dari Sayyidina Ali ketika Nabi perang Badar. Semuanya para tentara, para prajurit semuanya pada tidur. Rasulullah itu salat mulai sore sampai subuh. Salat terus. Eh, para tentaranya, para prajurit, para, para jenderalnya semuanya tidur. Rasulullah salat yang berat minta pertolongan kepada Allah akhirnya apa? dikabuli oleh Allah orang Badar mendapatkan kemenangan yang gemilang ratusan juta malaikat diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menghajar orang-orang kafir Nabi Sohrat mulai sore sampai pagi itu namanya apa minta pertolongan dengan sabar dan sholat. sholat maka bila mana kita mendapatkan satu ujian yang cukup berat jangan dilupakan sholat yang punya urusan yang cukup berat jenengan ya sholat dua rakaat minta petunjuk kepada allah kok belum diberi petunjuk oleh allah sambil sholat lagi minta petunjuk kepada allah maka insya allah allah akan memberikan petunjuk petunjuk jalan keluar apa yang menjadi masalah di kita. Terus yang kedua, sahabat Uyainah. Pada saat dia apa? Di Maka ibnu Abbas menyampaikan kepada sahabat Uyainah, wahai Uyainah, ada saudaramu yang meninggal atau yang wafat pada hari ini. Maka sahabat Uyainah berhenti sejenak dan menepikan yaitu kendaraannya setelah itu sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilahi roji'un setelah apa ditebikan maka dia melakukan sholat dua rakaat dengan sholat dua roka oleh karena itu kalau mendapatkan apapun musibah apapun maka kita jangan lupa minta pertolongan dengan sabar dan sok sholat jadi pun hanya minta kepada manusia eh, pokoknya punya apapun hajat apapun kok jenengan misalnya kok rontok bundel. jenengan minta petunjuk kepada Allah dengan sholat dua roka, roka karena itu akan menguatkan hati akan meneterapkan hati Jadi apapun yang kita lakukan atau yang kita hadapi, maka kita harus dengan sholat. Wa dan sesungguhnya ia atau sabran sholat laka sungguh berat. kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang senantiasa di dalam pikiran dan hatinya atau hati dan pikirannya senantiasa ingat kepada Allah. Allah. dan orang khusyuk ini bisa dilakukan orang-orang yang tawaduk orang yang rendah hati tidak pernah sombong okay. hanya orang yang tawaduk yang mampu berbuat busuk kepada Allah. Allah jadi pikiran dan hati tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah, Allah. mungkin kalau kita ingat kepada Allah kan kadang-kadang bisa dihitung ya kadang-kadang ketika kita kerja kadang-kadang nggak -kadang ingat Allah oh, Allah oh, oh. ingat yang lain padahal aslinya otak dan pikiran kita atau pikiran dan hati kita seharinya tidak pernah putus dari ingat kepada Allah oh, oh, oh. misalnya waktu dicampur kita ingat Allah oh, oh, oh. waktu kerja Allah ingat Allah waktu pokoknya kerja apa saja kita ingat allah. allah. Jadi bukan hanya di dalam masjid atau ketika sholat, di luar sholat pun kita harus ingat kepada allah. Sehingga kita amat sukar sampai amat sukar melakukan yang namanya maksiat. Bagaimana bisa? Wong kita ingat kepada allah. Ya di kamar mandi ingat allah. Di ingat allah? pokoknya di mana mana ingat oh. Oh. maka semuanya antara sabar dan sholat itu cukup berat ye? kecuali orang-orang yang pu pusuk baru orang-orang yang pusuk itulah yang mampu melakukan sabar dan sholat saya kira cukup itu eh? yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan Allah bukan menurut yang lain, bukan menurut manusia, bukan menurut golong, golongan. Jadi ketentuannya itu dari Allah. Bisa dikatakan baik satu perbuatan itu bila mana sesuai dengan syariat Allah atau sesuai dengan Quran dan Rasul atau hadis atau sesuai dengan Allah dan Rasul Rasulnya itu baru bisa dikatakan kebaik kebaikan tapi kalau misalnya kebaikan ukuran manusia maka akan rusak kebaikan itu tidak ada kebaikan itu ukurannya harus dari Allah, Allah. kalau ada yang bertentangan dengan syariat itu berarti tidak bisa dikatakan kebaikan kebaikan, meskipun itu manusia, sejuta manusia mengatakan itu baik, baik. tapi kalau bertentangan dan, dan apa dengan syariat Allah atau Rasulnya maka tidak bisa dikatakan kebaik kebaikan ternyata, okay. jadi kebaikan itu ukurannya adalah sesuai dengan syariat Allah dan Rasul Rasulnya oke okay. fasta bikul nah fasta bikul itu bukan gitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu boleh nah, ya? misalnya ada ormas AB untuk melakukan kebaikan, monggo. Tapi kita tidak boleh berpecah belah. Artinya apa? Bertengkar. Selama kita berada di dalam garis yang benar, Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, mari kita maju. Artinya apa? Rasulullah itu memang banyak mengajarkan atau memberikan contoh yang banyak yang banyak, misalnya sholat saja, doanya macam-macam gerak takbir saja misalnya ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan bunda, misalnya bersedekap ada yang bergelangan ada yang begini ada yang begini semuanya benar jadi selama ada ajaran dari Quran dan Sunnah, monggo. Nah, yang dimaksudkan keluar dari syariat berarti nggak ada tuntunan, kata bang enggak Nggak ada tuntun, tuntunan tuntunan. Fasta bikul khairat, monggo kantuk-kantuk mawon. Oke, asalkan jangan saling membenci, terus jangan monopoli, monopoli dalil. Oh, kita lihat sih Iki dalilnya sih CP. lho semuanya itu dari Allah dan Rasul. Rasulnya itu semuanya ajaran is, islam. Jangan dimonopoli. Monopoli itu dipek. Iki dalilku. Gak boleh. Semuanya itu adalah yaitu dari ajaran is, islam. Gak denger. Nanti lanjut dengan misalnya Khairat monggo. Asalkan biasa yes, nggak boleh kita saling membenci, saling bertengkar karena saudara, saudara. Tapi kalau ada perbuatan yang keluar dari syariat, tidak sesuai dengan tuntunan, kok dia mengatakan baik itu kan mungkin apa mendung so. Maka kata Allah belum tentu apa yang kamu apa artinya sukai itu Allah suka ataupun dan tentu makanya manusia itu ketika melakukan satu perbuatan atau ibadah itu langsung yaitu kepada Quran dan sun sunah sehingga apa kita murni maka perintahnya Allah kan bukhlisi memurnikan agama Allah tidak tercampur baur harus murni Murni ini ku berarti as, asli gitu, jadi nggak misalnya ada bubuk murni ini gue lah, boton campur, campuran, lah untuk campuran berarti boton mur, murni, murni, murni, gue kasih asli, kata okay. lah kita melakukan apa ajaran islam juga mau lahud ndak yaitu memurnikan agama, oh. sih panjat. Koyok dini sing dilampai Rasul, ya. Enten Oh, sabun. Oke, Jadi. Apakah harus melakukan sholat jum'ur? Tidak Atau nggak tahu lagi. Sebenarnya di dalam apa istirahat orang wanita itu sunnah di dalam melakukan sholat jum'at. Nah, akan tetapi, ya. Akan tetapi ada yang berpendapat dia kalau misalnya sudah melakukan apa. Jum'at maka ini artinya sudah wajib mukhoyar, wajib mukhoyar itu berarti wajib pilihan ya, berarti misalnya sudah melakukan apa eh, sholat Jum'at ya, tadi sudah ditanyakan di ibu. ini berarti setelah sholat Jum'at tidak usah melakukan sholat itu ya, berarti sudah sholat Jum'at itu sebagai penggan, penggan dan usaha sholat hurma malik tapi yang tadi ngapain saudara kita setelah sholat jumat bagi wanita setelah itu melakukan sholat du, itu ada saudara kita ge, itu terserah saudara kita ge. nah tapi insyaallah, ge, jadi untuk wanita yang sudah melakukan sholat jumat gak usah melakukan sholat Dukur karena sholat Jumat sudah menjadi pengganti untuk sholat du Lihat tadi, ya? Jadi, kita cekap, ya? Kami Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirobbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.